Sendiri dalam ruang ini, pikiran alis sana sini, keadaan bikin otak jadi sakit. Otak jadi sakit Sengkasih kabar like kenapa, supi gede yang lain ke apa? Bilang saja biar beta cari lain di sini, sebikin ancur hati saat ini, sepikir beta yang. So, se mau pisah, yang bikin bet balisah, se bikin patah hati saat ini, se pikir beta yang ada di sini, tapi so, yang bikin beta penang mengerti rasa, par saat ini. Sejanji waktu sepigi Biar sibuk tetap kabari. Baik, baik. Jaga hati sepulang Jaga diri sedatang Tapi yang ini nih kenapa? kenapa Yang alegasi ini Tapi, betul, uh, uh, uh, yang pikirkan hati saat ini. Saya pikir beta yang ada di sini. Kalau saya mau pisah, jangan mau pisah. Pisa pisa, saya ambil